Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bakal terlalu di saya, ternyata oh eh, Saya <tuk Aku <tuk> mau ingin membuat sebuah video oh atau game lah game. Eh, wapun ya. bisa main. Coba mencoba. akan mencoba. Oke okay, apa videonya apa video gamenya Sebelum melakukan sebelum memulai untuk bermain video gamenya jangan lupa untuk Subscribe dan follow yang di atas kita salah. Dan dikasih Cueko Oke okay, ini game yang udah di, hampir di download seluruh dunia sekitar kalau nggak salah 500 juta Oke okay. gimana videonya oke okay, kita lanjut Ya, yeah, game-gamenya yang saya maksud yang kurang lebih dari di download di Playstore kurang lebih dari 500 juta ya, atau free fire. Maaf jika tidak menampakan muka karena tidak ada HP ya, atau kamera. Oke kita mencoba ya. Maaf kalau saya noob ya. Kita mencobanya apakah kita bisa boy ya, atau tidak? Bapak di kau bekadi stoket oh ini kayak baru nih oh tapi wagen oh, harian oh wagen oh wagen oh wagen oh wagen oh wagen oh wagen oh wagen senjata wagen senjata wagen senjata wagen oh wagen oh diniya tuh senjata pakai waktu, senjata permainan seperti ini bukan, ini kan permainan tidak ada pakai waktu, oke kita main apa lagi, oh kena ada, oh ada, ada season ya, ini juga saya baru download dari kemarin, saya download dari situ udah lama, habis karena saya hapus hapus, saya hapus download saya hapus download, jadi kayak gini lah, seasonnya dari season pertama ya ada terus season yang selanjutnya ada 17 saya bisa nama akan noob, akun bot ya nama jistra oke kita, kita klaim, eh bukan ya oke kita main sama squad Apa ada, ada aktif, kita, kita undang semuanya Dulu Free Fire ini dianggap game game apa ya? Kayaknya game paling jelek ya Namun apa perjalanan waktu, ini Free Fire makin bagus. Eh, game manager bahasa basi. Apakah bisa gitu goyah atau tidak? Mohon maaf ya jika nuke. Ini season baru ya, jadi kayak gini, jadi jadi bagus kelihatannya shotgun karena saya dari tadi main pakai sniper, saya pakai sniper aja deh semoga saja boyah saya noob ini saya noob loh noob istilahnya kata orang ini akun bot nah ya. ya boleh boleh Rumah ini udah. mantap ini jujur aja saya gak bisa main dong Valla. Voilà. Maaf ya Kak Niko, kalau nggak like, nggak like guys, maaf ya. Biasa ini gangguan kawan koneksi. Allah. Mari kita mainkan, coba. Allah Allah Oh, pecah tuh. Umen enggak Ya semua. Al ala gantian, ya, Al ala apa sih tetap kegelahannya dia gantikan nih bersendam ala maya sayang mati kita pakai sniper dah bisa kayak, buka aja, bisa. aja, aja bisa ya kok snipernya gini nih pokoknya ragu kita habisin Eh. Eh. Allah mati. Wala. Tolong, tolong. Enggak boleh terjadi semuanya sebagai boaya boaya Ya, dia bagi channel. Tapi saya pergi saja di permasalahan. Okay. Allah kena lagi. Kau dongon eh mana nih?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 Ya, kalah guys. Oke, okay? ya begitu saja gamenya. Ya, jangan dari saya. Saya warahmatullahi wabarakatuh